Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menambahkan akun di PS4 ya. Jadi mungkin kalau kalian memang pengen main multi region gitu, jadi kan ada beberapa game yang hanya ada di region tertentu misalnya kayak game-game jadul gitu ya kayak game PS2 gitu game PSN itu biasanya ada di region 1 gitu kan jadi ya kalian bisa main multi-region gitu kalian bisa tambahin akunnya dan sebenarnya untuk cara menambahkannya gampang ada uh, dua cara ya kalau nggak salah kalian bisa klik yang power ini gitu yang paling ujung sini dan kalian bisa klik yang switch user gitu ya Nah di sini kalian bisa klik tambahin gitu ya atau new user gitu ya atau user baru gitu. Nah, di sini kalian bisa create a user. Di sini kalian accept gitu ya. Dan di sini kalian jangan skip. Kalau kalian skip, di sini nanti kalian bakal bikin akun baru gitu ya, untuk bikin akunnya maksudnya kayak user satu gitu ya atau user kedua Nah kalau kalian udah punya akunnya gitu ya, kayak misalnya region 1, region 2 gitu atau mungkin region Turki, kalian bisa klik yang next ini aja gitu kan. Nah nanti di sini akan masuk dengan akun yang udah kalian punya gitu. Kalau kalian tadi pakai yang skip gitu ya, kemungkinan itu akunnya mungkin agak ribet gitu untuk bikinnya kalau di PS gitu, kalian bikin aja di website gitu ya kalian bikin di website dan kalian bisa tentuin regionnya gitu apakah kalian pengen region Amerika atau Turki untuk regionnya gampang banget kalian cukup tinggal pilih aja untuk countrynya atau mungkin negaranya gitu kalau region satu Amerika dan kalau kalian pengen region Turki gitu ya kalian cukup pilih negaranya Turki dan untuk di PS ini atau mungkin akun PSN ini nggak bisa diganti untuk regionnya jadi kalau kalian udah punya region misalnya region Amerika ya udah gitu Amerika aja nggak bisa diganti gitu kecuali kalau kalian bikin akun baru gitu Nah setelah uh, itu kalian bisa langsung main gitu ya dan kalian jangan lupa untuk uh, pastiin PS kalian gitu ya dalam kondisi primary gitu ya sini untuk setting primary itu di akun manajemen ya kalau nggak salah ya akun manajemen dan sini kalian cukup uh, pilih untuk activate as primary PlayStation 4 gitu Kalian kalau nggak diaktifin, kalau nggak sangat nanti nggak akan bisa gitu untuk main gamenya. Jadi kalian pastiin aja untuk uh, akunnya primary. Kecuali mungkin kalau di rumah kalian ada beberapa PS ya. Itu mungkin nanti juga saya akan bikin tutorialnya lebih detailnya. Cuman kalau 1 PS multi akun, kalian pastiin aja PS yang kalian pakai itu sebagai primary gitu ya. Nah kalau gamenya nggak kebaca, mungkin kalian bisa uh, restore license gitu ya. Dan ada... Uh, salah satu juga caranya gitu ya yang kedua gitu kalian bisa ke login settings dan kalian bisa ke user management kalian bisa create user dan uh, kalian accept aja kalau kalian mau baca silahkan dan sini kita akan next gitu ya kayak tadi gitu dan uh, basically sama aja sih untuk ininya untuk apa untuk masuknya gitu cuman beda aja gitu cara masuknya gitu dan sini kalian bisa masukin sign ID dan password dan kalian tinggal bikin aja gitu akunnya kalau belum punya saya saranin sih kalian bikinnya dari dari PC atau mungkin komputer atau laptop gitu karena biar lebih mudah aja sih daripada di PS kan lebih lama gitu ya ngetiknya Nah setelah itu kalian bisa langsung main gitu ya untuk gamenya dan nanti tropinya akan masuk ke akun yang kalian pakai gitu ya di sini saya udah punya akunnya itu region 1 gitu ya untuk beli Metal Gear Solid 5 karena ini harganya 5 dolar gitu untuk di region satu jadi saya beli dan saya nggak mau gitu saya nggak mau main di region satu saya gitu jadi saya pengen mainnya di region 3 itu bisa gitu kalian switch user dan kalian pakai akun utama kalian jadi uh, akun yang region lainnya kalian bisa pakai di akun region yang kalian gitu jadi gamenya bisa langsung main gitu di sini kita akan langsung main gitu contohnya kayak gitu dan ya di sini mungkin kita akan exit aja karena hanya sebagai contoh gitu ya. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih, ya. untuk videonya kalian juga bisa masuk ke sini ya, dari power ya, switch user, jadi ada tiga ya caranya. Dan ya, dasarnya sama aja sih, kalian cukup tinggal masuk aja ke akun kalian, dan mungkin nanti juga saya akan bikin tutorialnya bagaimana cara bikin uh, akun region turki region amerika, dan sebagainya gitu ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye.